Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wa al-zadatu wa al-sadamu ala ashrafil al-anbiya wal-mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin ala alihi wa ashabihi lamujahidin al-tahirin subhanaka la ilma lana illa ma'alam tanah innaka antar al alimul hakim la wa la quwata illa billahi al-alim Allahu ta'ala fi karimah ilim <tuk> masjid al Masjidil Masjidil ama ba'du. Bu Bu Bu Alimil ulama dan para as-satid khusus kepada para tamu undangan Baik kau bapak dan ibu atau adik-adik remaja Yang hadir di tempat yang telah disediakan oleh ketua penyelenggara hari besar Islam Kita mengucapkan Alhamdulillah atas barokat rahmat Allah SWT Alhamdulillah Alhamdulillah sehinal kiram Bapak Jai Haji Munawir yang dari keramat yang saya hormati dan yang terhormat kepada kori dan koringah yang saya hormati dan yang terhormat kepada para tamu undangan baik kaum bapa dan ibu atau adik-adik remaja yang hadir di tempat yang telah disediakan yang saya hormati dan yang terhormat kepada para tokoh masyarakat tidak sempat untuk menyebutkan satu persatu namun tidak mengurangi dirasa hormat yang saya hormati dan yang terhormat kepada Bapak Wakil Wali Kota Eserang yaitu Bapak Haji Subadri Sunuhuddin SH yang saya hormati dan yang terhormat kepada Bapak Kepala kelurahan Pasiruhan yaitu yang terhormat Bapak Aan Zazuli beserta jajaran yang saya hormati dan yang terhormat kepada unsur pusdik kecamatan matan Wanantaka baik sipil atau militer yang saya hormati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan rahmat dan hinayah kepada kita semua. Tak ketigaan bulan surahat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad pada waktu di bulan Rabiul Awal atau di bulan Maulid beliau menerima suatu peristiwa yang terbesar. Beliau menerima suatu peristiwa yang teragum. Beliau menerima suatu peristiwa yang tiada tara dan tandingan dalam sepanjang kehidupan sejarah para rasul dan para anbiya. Yaitu dilahirkannya dan diproklamirkannya nabi akhir zaman untuk seluruh manusia, yakni wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah khususnya masyarakat lingkungan Cibajo sebagai mitra pengembang ataupun pengangkat dalam rangka yaitu yang terhormat Bapak Rosidi beserta jajarannya mengadakan dalam rangka memperingati Isra wal Miraj Nabi Besar Muhammad SAW bertepatan pada hari Minggu malam Senin tanggal 22 Februari bertepatan 23 al-Rajab di tahun 1444 Hijriah mengadakan dalam rangka memperingati hati Isra wa al Nabi besar Muhammad SAW diisi oleh acara acara yang pertama yaitu tawassul ataupun sila-sila yang insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Ceceh acara yang kedua yaitu lantunan al-Quran yang insya Allah akan dikomandakan oleh Bapak Ustaz Saiman Hambali acara yang ketiga sambutan-sambutan sambutan, -sambutan. yang pertama yaitu dari ketua penyelenggara Hari Besar Islam ya insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Rosidi sambutan yang kedua yaitu dari Bapak Kepala Kelurahan Pasuluhan itu yang terhormat Bapak A'an Zazuli Acara selanjutnya itu lantunan secara Al-Quran yang kedua Ya insya Allah akan dikomandangkan al-Mukar Roma Ibu Ustazah Iyuyun Iyunengsi yang, yang dari Keramat Watu Acara selanjutnya itu istirahat sederhana disoleh jamuan Dan acara selanjutnya yaitu Ceramah agama atau tablik Mubalikul Islam dengan Tema Memperingati Isra Wal Mi'raj Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaallah akan disampaikan oleh saya sekali lagi, Bapak Khaib Haji Munawir yang dari Keramat. Namun sebelum menceramah agama, diawali itu sambutan dari Bapak Wakil Walikota Serang, itu yang terhormat Bapak Haji Subadri Suluhudin S.H. Acara yang terakhir yaitu doa. Maafkan Mu muslimin rahimakumullah. Acara yang pertama itu membaca surat al fatihah. Wa bi kuliniatilusoleha. Wa ilahau buratin nabi al fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin ar rahman ar Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Terima kasih kepada bapak dan ibu atau adik-adik remaja yang telah membacakan surah Al-Fatihah bersama-sama. Kita mengucapkan alhamdulillah atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Menjaga acara yang selanjutnya itu tawasul ataupun silsinah. Ya insya Allah akan dipimpinan saya khinar diram Bapak Ustaz Cece Kepada yang terhormat kami persilakan. Astagfirullahaladzim Wa aturdullahi minjamil ma'asi wa biar Ila khadratin nabi lkarim nabi al-mustafa Muhammadin sallallahu alaihi Wasallam. sallam Wa alaihi wa afhadihi wa ajwajihi wa jurriyatihi wa ahal fayt al خسوسا <تصفيق> صدقات الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعط عليهم غير المظلوم عليهم ولا الضوء syarif al-bathir wa syillah syarati na Shirothel الذين 100 000 Bahau susami la rusah hati atul mustami wa susungguh Wahyu susunilah Hia kanam budinya kanas kaim hidupnya syuro termostagim syuro terlebihna nam taahirin bermampu yang leih malikonin cuma yang darwahilabai nawa ummat di nawajadi nawajadi nawakoli nawakoli nawal mashrifin nawal istadi nawal muslimat nawal mu'minin nawal mu'minat alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم من مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين هدنا الشراط المستقيم الشراط الذين أنعمت عليهم وإن المغتوب عليهم ولا الظالمين Bismillahirrahmanirrahim al assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh What? What? Wa <coughs> الذي. <tellan> Oh mm -hmm. aku Kepada Kori-koriah Yang saya hormati Dan saya muliakan Dan kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu Kami Atas nama Panitia Penyelenggara Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bila ada kekurangan-kekurangan Dan saya atas nama penitia Mengucapkan banyak-banyak terima kasih Kepada teman-teman kita Yang telah membantu Baik dari tenaganya Walaupun dari pikirannya juga, harta bendanya telah mengorbankan untuk demi acara ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, mohon kiranya saya ini sebenarnya tidak bisa ngomong -ngom ya. Cuman hanya keberanian saja sebenarnya. Mas. Iya, saya tidak bisa ngomong terus terang. <tuh> tapi pak itu saya yang penting walaupun gak bisa ngomong yang penting saya kan mengajaknya ya hanya mengajak saya buat apa bisa ngomong kalau bisa nggak bisa ngajak gitu Ya, saya merasa bangga bu pak merasa bangga saya bisa bikin acara ini gitu ya jadi Enggak menyangka gitu saya ya awalnya apa lingkungan Kampung Cibajo ini sangat susah diajak lihat terus terang aja saya enggak menyangka Pak akhirnya apa semuanya pro gitu ya sampai sedini mewahnya gitu bagi saya bukannya mengalami sendiri saya anggap mewah gitu bagi saya. Iya. Iya. Ini awalnya kan begitu susah so, saya. Akhirnya kan waduh luar biasa. Sangat terharu saya, Pak. Makanya <laughs> atas nama penitia saya mohon maaf kepada para undangan khususnya bila dalam segi penyambutan ataupun segi tempat dan juga uh, snack ala kadarnya mungkin tidak berselera di hati masing-masing Pak ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya hanya itulah kemampuan kami Pak hanya saya diukur dengan kemampuan. Mungkin sampai di sini, Pak ya. Karena acara masih banyak, juga di tanah nggak bisa ngomong, Pak. Makanya mungkin cukup sampai di sini. wabillahi Taufik Wali Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.